Nah Dan panorama Oke, selamat menge-explore Hari ini tim ngeling kita jalan tim. ke desa namanya Pancasari. Jadi kayaknya di tengah-tengah desa ini. Dan tim ngeling hari ini kita mau ngeksplor di sini Pancasari itu bisa kita lihat di sana ada camping ground. Jadi di sini kita bisa camping, bisa mancing tapi Air tawar ya bukan air laut. Spesifikannya di sini tuh ikan gurame yang di mana menjadi makanan khas desa sini yaitu gurame dan mujair nyat-nyat yang di mana ikan itu dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali. Yang pasti kita kalau hanya ngomong-ngomong aja kita nggak, kita tersesat kita harus tanyakan sama orang yang memang yang mengerti akan desa ini. Yuk kita cari orangnya siapa kira-kira yang bisa bertanggung jawabkan pertanyaannya kita ke sahabat yang di luar sana, yang sahabat-sahabat kita di Indonesia ini, di Nusantara ini jadi tidak tersesat di sini dan tahu apa sih ada di desa ini dan apa aja yang bisa kita explore di hari ini. Oke? Ikutin terus perjalanan eksplor kita, jangan lupa subscribe, like and share, comment. Yuk kita nge-explore Sedikit kami dari tim link, link itu ngekspro keliling yang dimana kita mengeksplor tempat-tempat yang ah, mungkin tidak lazim lah, atau mungkin dia lazim, tapi kita kan lebih menggali lebih dalam lagi yang biar kita mendapatkan informasi yang mana. Informasi itu kita, apa kita share ke sahabat-sahabat kita, teman-teman uh, kita di Nusantara ini, biar tahu di sini, di Desa Pancasari ini, potensi apa yang dikira-kira bisa kita dapatkan dan... Apa yang kita bisa kerjakan di sini yang pasti mohon uh, sekiranya Bapak memberitahu informasi tapi sebelumnya saya mau nanya dengan Bapak siapa? Nama saya Kedudan itu, kebetulan oh. saya sebagai pengelola di bidang pariwisata di desa kami, desa Pacesan. Ah. Luar saya berada di Gangga Buyan, Pak ya. Oh. Gangga Buyan ya. Di mana di sini kami menyediakan tempat bermain rekreasi dan tempat camping juga di sini. Aman sih ya, ya itu lagi gitu. di sini ada orang mancing mbak. Oh iya kami juga orang mancing sini gitu. Kira-kira ya. uh, kalau kita ini kayaknya kita berada di, di perbatasan nih, ya pak ya antara Singaraja dan oh, Tabanan. Tabanan. Benar benar pak benar. Tadi bapak datangnya di mana? Daerah daerah dan pasar. Daerah, dan pasar, daerah ya. pasar ya. Itu daerah pasar pak ya. Pak, ya. ini danau Beratan. Ya. Lewat kira-kira sekitar 2 km dari danoberatan Kutara, ah. di situ ada perbatasan kami di situ ya. antara uh, de, apa namanya Singaraja sama Kalanan hmm. yang ya. yang di sana sebelahnya juga ada pom bensin setelahnya. Ya, ya. Nah setelah itu kira-kira <laughs> <laughs> gate, lewat gate, ya, ya. di situ Pak menemukan ada balihan Handara gopkos. Oh balihan Handara gopkos. Nah, ada gopkos. Ya agak ya. balihan gopkos di sana ya, ya. yang biasa dulu sebelum covid ya. ya yang wisatawan macam negara berbondong-bondong untuk melakukan selfie di sana hanya sekedar foto-foto. Oh, berarti se memang untuk mereka apa apa namanya pemandangannya atau apanya memang itu cuma ya? cari gate nya itu pak. oh gitu. karena uh, suwage. ya kebanyakan dari wisatawan mengatakan bahwa itu katanya heaven gate ya gate oh, ya. Itu. Ini saya lihat kan di di di, di, di danau Buyan ini dikelilingin bukit nih. Ah betul. Nah ini ap, apa ya? Kalau boleh tahu nih bukit apa ya? Uh, dahulu Kala ini cerita. Gak satu ta? Maaf nih, saya salah ya. ya. ya. Itu <laughs> gitu. <laughs> ini cerita cuma cerita ya dongeng kayaknya okay, okay. Dulu katanya sebuah gunung pak okay. yang besar. Huh? Itu saya -sa sendiri nggak tahu. Gunung apa sih namanya? Di zaman Dahulu Kala gitu loh. Terus teribu, uh, pada saat Dahulu Kala itu terjadilah letusan. Yang utusan yang masih menyisakan ya ini ya, seperti danau ada dua danau terberatan Buyanan dan tamblingan kan. Ya. Seperti itu kayaknya ini pinggirannya kalau nggak salah mungkin ini bibirnya gunung yang dulu yang sudah tidak aktif lagi pak itu. Berarti berkat meledaknya itu mendapatkan apa ya anugerah lah atau mendapatkan apa berkah lah menjadi tempat indah banget loh pak. Ya, ini betul -betul tempat betul -betul indah ya, banget. Ya, di sini saya lihat dari masuk saya dari depan itu hmm. udah ada bisa taman bermain dan di sini benar-benar namanya masih asri udara tuh benar-benar segar hmm. ah, maaf pak tut ya. kalau boleh tanya nih sedikit lagi ada nggak apa namanya dari sebelum covid pandemi ini sampai sekarang pandemi yang udah berjalan berapa bulan ini berpengaruh nggak sama di sini dan Waduh, hujan wakil segini Oke Mungkin kita bisa jalan di mana? Sambil nyari. jalan lah Itu ada Sambil jalan yuk oh. biar, biar asik ya <laughs> Oke, sahabat ngaspor Karena berhubung hari ini hujan Jadi kita terpaksa Di bawah Bali Bengong ini Di sini emang Ini tidak disewakan kan uh, Patut ya untuk Bali Bengong ini emang, Memang untuk fasilitas ini ya Betul, Pak Begini, ya uh, Dari dulu ya Dulu sebelum ada alapannya apa di sini Kebijakan dari Pemudah Desa kami itu Bapak namanya beliau sangat antusias, terutama kepada desa mungkin ya. berdasarkan kepanjangan dari apa, bapak bupati kali ya, gitu. hmm. itu eh, kita lihat apa disarankan untuk menata tempat ini, hmm. gitu. karena di sini kita terlihat potensi ya, potensi untuk untuk pembangunan pariwisata, ya, dan pembangunan domestik iya. sementara ini gitu, hmm. ya pada akhirnya eh, dibikinlah Bali Bengong satunya ya buat sarana di, di, di, di, di, buat di sini buat sarana di ya, sini juga ya. apa maka, hmm. hmm. un, no. kayak gitu, nah. nah saya melanjutkan pembicaraan kita ya, tadi, tadi nih Pak iya. ya di era pandemi yang kita tahu lah kita ngalamin sudah berapa bulan ini ada, banyak sekali teman-teman uh, yang explore yang di nusantara ini bertanya-tanya karena uh, susahnya juga untuk masuk pulau Bali ada yang sekarang ada izin PCR dan segala macam ya, ya kan ini mempengaruhi besar akan perkembangannya pariwisata di desa ini atau mungkin memang tidak ada pengaruhnya karena memang di sini lebih, uh, maksudnya yang menjadi wisata wisatawan ke desa ini memang lokal setempat atau apa penduduk sekitarnya lah gitu itu ya. pengaruhnya gimana? gini gitu, gitu. kalau dibilang tidak -gitu ada pengaruhnya tidak mungkin ya mungkin ya, nggak gitu. bohong berarti itu ini loh tuh, gitu. gitu. sebelum covid dulu tuh kebanyaan yang datang kesini tuh ya artinya 50-50 uh, lah antara domestik sama uh, wisatawan uh, luar manca negara, negara, ya. negara. Nah setelah harganya apa namanya uh, covid ini it, perubahan sangat total. Seingat saya itu mulai bulan uh, Maret, Maret udah mulai. Ya, udah mulai pandemi itu udah mulai mulai ini nya Total hampir berapa, total berapa 80, persen kira 80, kira? Persen, Wih. 80, 80, 80, 80 persen itu zona tujuan ya pengunjung yang datang ke sini dan seperti gimana ya depresi yang dialami oleh masyarakat di sini itu akhirnya ketakutan awalnya sih ketakutan pak ya ya karena emang beritanya mengerikan beritanya mengerikan iya, ya. memang terlama-lama-lama-lama setelah kita mendapat informasi dari sana dari sini akhirnya masyarakat telah mulai kelihatan okay. bang, nah seiring dengan musim covid pada saat itu mm -hmm. uh, kita akhirnya Mulai melakukan penataan di sini, pak ya. Mm -hmm. Dan persis tanggal 24 Juni, udah salah itu rumah Juni uh, dari pihak uh, kepala desa menyarankan untuk bisa dibuka. Oke, berarti ya. bisa untuk umum mulai untuk dari umum, 24 tanggal 24 Juni itu ya. Ini, ya. Berarti dari Maret, April, Mei, ya. Juni, oh sekitar tiga bulanan, bulan ya. Tetapi dengan syarat, ya mengikuti protokol, protokol kesehatan. kesehatan. Ya. Mencari monster, guys. <laughs> baby monster, monster baby ya monster, baby. Baby, <laughs> <laughs> yeah, baby monster, baby, babynya baby monster. <laughs> Oke okay lah, sahabat explore Setelah kita jalan-jalan, geling-geling, kita nanya eksplor sana, di sini dan di situ, dan kita juga banyak mendapatkan berbagai macam informasi untuk uh, apa sih namanya nih? Uh, Danau Buyan yang dimana mana de desa Pancasari Sehabis ini kita langsung gas ke air terjun yang ada di Banyuwangi. Dan apa tadi dibilangnya kita mau ke oh ke taman stroberi, sen? Kita ke taman stroberi apa? Ke taman stroberi, petik stroberi langsung dari pohonnya biar merasakan apa sensasi kenikmatan rasa stroberi yang asli dari tanah apa sih ini Ancasari ini. Oke, okay? ikutin terus sahabat eksplor. Sekali lagi kami selalu mengingatkan jangan lupa subscribe like share and komen bagi-bagi kita masukkan bagi-bagi kita informasi kemana kita mau explore, dan apa yang bisa kita angkat oke okay. matahari udah mulai meninggi nih keren kita diberkati hari ini yang pasti Apalagi kita nih ngapain Gila. Gila, kita nih? Hah? Yuk. saja? Iya, ja, tapi sebentar lah. Ngopi dulu. Gak boleh. Kopinya belum, belum masuk. Nanti ada kopi yang masuk. Nanti kita kemana-mana ngopinya pakai kopi itu, ya kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Emang enak, memang bener genak kira. Enak kela, enak kela, enak ya sahabat kensplor, cams kita yuk uh. semangat yuk uh, lumayan di jalan berapa kilometer kita nih yuk well sahabat kensplor, kita sudah sampai di lokasi ini adalah taman ini mengandung vitamin S. S apa? Itu S? <laughs> <Strawberry>. <laughs> Nanti kita petik-petik ya. Ingat tuh. Petik yang banyak dan petik yang mateng Oke, sahabat nge mumpung kita di tempatnya dan beliaulah yang bisa kita pertanyakan dan mempunyai apa istilahnya informasi yang real. Di strawberry ini sejak kapan dan uh, untuk budidaya ini budidaya bisa di kampungan budidaya? Ya, kayak agrowisata. Agrowisatanya gitu. seberapa lama? Sebelumnya maaf yang uh, beli uh, namanya siapa? Saya nama saya sendiri Kadek Leon. Kadek Leon. Oh Leon tuh namanya? Nama saya, namanya. namanya ini kenapa? <laughs> nah apa uh, apa saya manggil beli Leon? Beli nah, beli Leon. Ini sudah berapa lama uh, beragrowisata untuk uh, strawberry ini? Kita buka dari kalau nggak salah pertengahan tahun 2015, hmm. pertengahan tahun 2015, uh, sampai sekarang udah kira-kira lima -kira tahun, dua tahun lebih. Yuk, mari kita jalan-jalan ya beli. Ya, Yuk. Ayo, Mari. Awal idenya beli bisa brilio ini bisa punya apa sih? Ide, ide untuk ah udah nih, karena di sini iklimnya bagus stroberi, tiba-tiba timbul membuat agrowisata stroberi. Ag agrowisata stroberi ini tuh, mm -hmm. awalnya gimana dan jujur-jujur aja, Mas. seluas berapa banyak nih kira-kira nih oh, gitu uh, untuk itu. ini dan uh. berapa menghabisin biaya, <laughs> <laughs> itu yang paling yeah, penting yeah. ya kan <laughs> uh, pertamanya kita sih sedikit awalnya kan, dari depan sini sampai sini aja uh. Uh, dulu memang bapak saya itu memang petani stroberi, yeah. jadi saya itu meneruskan ikut dia jadi pertama kepengen buka untuk langsungnya itu karena kebetulan saya ada kan di pinggir jalan. Betulnya juga ada warung di sana, warung makan. kebetulan banyak pelanggan yang dari sana tuh datang, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Terus saya akhirnya dibukalah ini sih, Arief. Ini lahannya kurang lebih kalau nggak salah ini 40 hari. Uh, 40 hari, 40 hari ya? Uh, jadi kurang lebih kalau menghabiskan biaya, biaya menghabiskan biaya dari awal itu kurang lebih hampir sampai. Kalau total ini semua, ya yeah. kira-kira hampir 60 juta. Mm -hmm. 60 juta dari, bibi. dari, ya. dari itu, bibit. Dari iya. Itu bibit, bibit, bibit kita ya? udah siap. Oh udah siap. Bibit udah siap. Ini cuman untuk apa namanya uh, tenaga sama pupuk, kandang sama uh, plastik. Semua Berarti ini strawberry ini bisa kita bilang. Ini tidak mengandung yang namanya apa tuh, deksifidan apa namanya tuh yang itulah, yang racun-racun tumbuhan tuh apa namanya yang kita makan iya, iya. lebih alami ya berarti Jadi ya. Jadi kita ini tanaman jangka panjang kalau strawberry ini. Ini bisa bertahan sampai uh, sekali tanam bisa bertahan sampai kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Wow. Tergantung perawatan kita. Iya, dan iya, iya. Dan kalau boleh tahu jumlah total seluruhnya Uh, tanaman ya. uh, Awal kita tanam ini kan sekarang udah jadi banyak pohon kan dalam ya. satu lubang itu Awalnya kalau itu ditaruh di dalam satu lubang itu satu-satu jadi 18.000 pohon 18.000 pohon 18 ribu pohon Sekarang kan udah jadi banyak dia Dan kelas. dari 18.000 pohon itu bisa menghasilkan berapa banyak strawberry Nah hmm. ini penting nih Ya yeah, kalau misalnya situasi normal ya cuaca yeah, bagus yeah. Kalau 18.000 pohon kurang lebih per dua hari sekali 30 kilo standar normal. dua hari sekali. 2 hari sekali. Kalau misalnya pas musim banyak buah itu bisa ah. per 2 hari sekali itu bisa satu tahun mungkin lebih nah, per 2 hari sekali. Nah, itu di bulan Agustus sama September. Itu dari sekian banyaknya itu itu nah, saya jadi jadi punya pikiran bertanya hmm. itu akan dialokasikan dan bagaimana cara pemasarannya ini? Pemasarannya saya cuma menggunakan di Google sama di Facebook sama IG aja oh uh, selling uh, online gitu ya? selling online aja uh, promosi tempat sama yeah. kualitas barang sama eh, itu aja di ini uh. <laughs> kalau kita sampai jual keluar belum belum kayak model di drop drop di toko toko uh, itu uh, atau belum, belum ada distributor yang mau menampung itu uh -huh. belum? Kalau misalnya ada yang mau supply eh, supplier yang mau ini saya arahin ke petani yang okay, lain. Oke, jadi kita. sahabat explore itu langsung dapat informasi dari Beli Leonnya Siapa para supplier-supplier yang mau ngambil langsung di kebunnya otomatis Beli Leon akan memberikan harga spesial. Ya itu nanti langsung kontak-kontakan. Nanti yeah. ada nih Instagramnya Beli Leon yeah. nih. Kan ada nih kita kita, kita sahabat explore bisa lihat di situ, bisa langsung kontak langsung sama Beli Leon dan bisa bernegosiasi masalah harga. Kalau yeah. untuk yang partai banyak ya. Iya, nah kalau yang kecil-kecil tuh gimana tuh? <laughs> kalau yang kecil di, di sini kita kan buka uh, apa namanya wisata petik langsung gitu. Jadi yeah. per orangnya itu yang masuk ke sini itu wajib sepuluh ribu tapi udah dapat jus. Istilahnya wajib oh, beli jus. Mantap sepuluh ribu udah dapat jus bu. Haha. Terus berarti hasil panennya itu ditimbang. Yeah. Terus per kilonya kita jual lima puluh ribu. Wah. Gering. Tapi kita harus cari sekilo. hitungan kita per ons lima ribu. Yeah per 5000 uh, jadi segala kalangan bisa masuk misalnya mau cari cuma sedikit boleh oke oke oke keren keren keren keren wih keren keren keren keren makasih banyak ya yeah, Leon kita yeah. udah diizinkan untuk ngaca-ngaca kebon ya yeah. <laughs> dari tim <laughs> dari tim ngeling kita diizinkan bisa kok metik padahal bisa kok katanya boleh banyak. kok yang penting per orang lima ribu padahal <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vitaminnya loh, berarti vitamin eh, S5 nih S nya 5 harus, <laughs> harus diplastikin gini ya, karena iya, takut iya, masuk iya. angin <laughs> <laughs> Engga, enggak, enggak. kenapa harus diplastikin bener-bener nah, eh, di menghindari hujan sama kabut, kabut, oh. ini, kabut yang... Kabut malam ada sama emang ini. efek ya itu ya karena bikin bunganya itu gagal kalau kena air hujan kebanyakan oh gitu berarti emang bener-bener oh, perawatannya agak sedikit iya. sensitif oh. seperti zaman-zaman kita ini orang-orangnya semakin kesini semakin sensitif karena pandeminya Betul -betul. berkepanjangan <laughs> nih oke oke oke udah ada yang mateng belum kira-kira yuk kita lihat yuk wah uh ya -huh. di belakang yuk, oh, yuk. yuk. eh shh marebu. kita cium dia. Asli dari pohon ini. Permisi ya, saya minta buahmu. Iya. Ini mah daun-daunnya dimakan enggak, Pak De? Bisa dimakan makan Saya gitu. kan enggak makan itu. Itu vitamin tambahan. <laughs> vitamin D. Iya. Enggak perlu kayak sama tanahnya dimakan bisa gitu. Enggak, Lagi satu, ah. Kan? ini yang udah di jus. Sen mau sen? Mau dong. Ah, serius? Oh, iya Ayuh, mau. Jus udah di. Strawberry ada ah, di. Ah. Ah. Jarang-jarang nih. Eh, enggak eh, bisa. <tuk> <tuk> <tuk> yuk. Eh, no no no no. Ya. Eh, nanti aku mau liat ras strawberry di rumah. pelihara? Mm. Nanam. Oke, kira mau tanam uh, deh. <tuk> <tuk> aja sudah mulai menangis lagi kita harus cepet cepet okay. kan? bergerak gas gokap kita nanti kan harus <laughs> <laughs> belum cari sungas sekarang tapi absen dulu ini ayo giler kan <laughs> <laughs> eh, gas gas gas nah. cheers